Oke, okay. saya berada di Sembalun, kita mau naik di ke savana daun-daun ya, itu loh, itu punca savana daun-daun, sekitar 100, 1200 meter di atas permukaan laut. Jadi kita ini jalan kurang lebih 1-2 jam lah, nah kebetulan waktu cuacanya mendung sore ini, ya kita jalani aja, kita nikmati perjalanan ini. Oke, okay. kita start mulai jalan. Yuk, kamu dimas tempat lain, mulai dengar yang baru, ya nggak? Melihat? Ini Awana daun-daun nih udah. Udah lama sih buka tituan Lagi ngehit hit sekarang nih Oke kita coba deh Track yang ini Semoga kita Walaupun di musim hujan kita coba aja Track yang ini oke guys Yuk lanjut Apapun Durus ya Upp Bacanya mendung nih guys Wuh kabutnya gila bisa boleh gak apa-apalah lah mati aja terus sih cuman kita doang uh lihat guys Tuh, kabutnya belum pergi ke buka nah, itu udah sampai nih guys santai aja kita mah, ini mati perjalanan aja Ya, kita syukuri. It's the way to travel. Santuy, guys, santuy. Yuk, lanjut lagi. Terus, okay. ya. ya tuh kabut, tebal banget. ya, nggak apa-apalah kabut. yang penting nggak hujan aja. mulai ada cahaya-cahaya dikit nih. mulai kebuka yuk kita jalan lagi guys. lanjut lagi nanti. hari pandanana. tapi kita ambil kiri. pandan daun-daun. tapi tulisannya ini nggak jelas guys. Tuh. s dan daun ini harus direvisi lagi nih renov lagi nih biar malamnya jelas ini tulisannya udah kabur semua buram ya buat para pengelola nih tolong diperhatiin oke kita udah sampai nih terlihat yuk savana daun-daun apa ah, ya keren udah mulai kebuka nih, uh. Uh, kayaknya deh udah mulai ket, semoga di depan mata kita sampai. Oke okay guys, lanjut. Ya, jadi saya di bawah Wow, akhirnya kita sampai guys oh, lihat tuh. Tuh. di depan guys tuh sapan daun-daun look ada tenda tuh di depan kita kita cek Bye. let's go